Kalian tahu ini apa? Ini adalah skill Wukong yang sangat membagongkan While walk through <laughs> Triple kill Oke okay, ya guys ya di sini gue gue lagi sedih coy jadi kali ini aku akan uh, mau bikin jedak-jeduk ya jedak-jeduk set boy untuk mengenang orang yang paling kusayang namanya Cindy ya guys ya uh, Di sini gue bikin editor jedak-jeduk ya set boy ya guys ya Langsung saja mau Oke jadi sekian dari editor cedek-cedek ya Jadi gitu guys gitu, gitu, gitu. Ya sedih kali aku Aku ya dipaksain Untuk putusin dia gitu Jadi ya, sedih banget co Ya mau gimana lagi Ya dia nya udah gak suka sama gue co jadi,